Hi guys, Assalamualaikum Okay, setiap yang korang dapat lihat Depan aku ni, aku ada Mi curry Mi curry yang viral kat TikTok Asyik-asyik sold out Maksudnya, di restock je Tak sampai berapa jam Sold out Malah kurang lah Aku tengok feedback orang semua kata Sedap sangat lah, tak cukup lah Rugi, beli satu lah Tiap bulan ni, setiap ada stock lah So, aku pun nak cubalah Nak tengok betul ke Sedap sangat apa yang orang cakap kan tapi yang bestnya, dia bukan guna mie Biasa tahu dia guna mie tarik ha. Itulah beza ni ada kat situ ha. Satu box tu berharga RM9.90 korang boleh dapatkan 5 pack Dalam Macam biasa lah kan Ada santan dia, ada kari dia Dengan mie tarik tu je lah Yang lain tu korang sediakan sendiri Macam pun, aku masak satu pack je ha. Tapi talam tak nak kalah kan Lepas tu adalah udang sikit, aku letak fish kek dengan telur rebus dan juga kacang panjang tu je Tak pun buang masa, mari kita makan ya. Baca doa dulu bismillahirrahmanirrahim Basahkan tekak dulu Bismillahirrahmanirrahim Air kosong je guys Bau tu macam sedap lah masa tu Aku memang ikut 100% dia punya instruction untuk letak 400ml air Tapi ni pun aku tepikan sikit Sebab macam banyak pula letak tantang Aku akan rasa kuah dia dulu okay? Dia nampak Bila masak tu macam nampak ceroy tau Tapi tak tahulah kita rasa dulu Bismillah Ni kuah dia nampak Bismillah Wow Walaupun nampak ceroy Tapi dia memang pekat rasa Boleh rasa Pedas-pedas juga rasa dia Not bad dia tu, memang pedas. Dah lama geng. tak pakai kekuk kat sini. Nanti aku roti nak makan. Meake. Kenapa sebab itu korang? Bismillahirrahmanirrahim. Fish... Fish cake. Ada telur rebus tak kumakan dia Aku tak dia kopi udang kan ya? terus lagi lawa kan kita nak makan udang tu kopi ni ya udangnya susah pula dalam piring Legatin. Nak pakai mangkuk macam tak nampak kan. Nak bagi nampak macam banyak. Cuma tangan je lah ya. Bismillah. awas macam saja sikit blok kuah ni rugi pula aku tak tahu eh kalau aku sang keceroy tapi pedas be? tak boleh macam mana kau makan dia ni kisah ada orang makan sekali biji aku oi stop rasa telur. Aku rebus bun fried. Susah sikit aku nak cope sebab surgarku kayu eh. Aku dah cope sikit-sikit udang ni eh. sebab tissue pun sebab susah lah aku nak kopik eh. by the way, rasa dia memang rasa macam Mika Aris benar sebab yang satu dia guna mintarik tu macam rasa different sikit lah dia punya rasa tu lah, macam tu lah dia dah pedas-pedas ah, lah itu baru betul dia dia bila dia rasa dah pedas tu dia macam best sikit lah, walaupun tak tahan pedas kan lagak tu lah -laga tu lah pula nak ambil kuang makanan talam ni guys sudah Penat lah pula Rasa macam penyang Tadi jauh rasa Ya Allah kau ni Buat lauk banyak ni Telur Asa Dah, eh? Aku sangka ceroy tak pedas Tada! Magic kan? Tiba-tiba tinggal sikit Hebat tak aku makan Itu lagilah Tadi awal-awal aku tamak tau Aku nak buat dua Tapi dah tu tak habis Satu benda tak, tak habis Mungkin sebab banyak sangat Tapi itulah penat Tadi dah saya bagi orang-orang lain Dia dah tinggal sikit okay. Bagus kan? Untuk lagi sini biji, kamu makan untuk sisi-sisi yang ada. Masuk garpu kan. Overall, okey, sedap. Seperti yang orang berkatakan tu, untuk orang yang tak makan pedas macam aku memang rasa lah pedas tu. Kata kawan aku kalau makan begitu maka, maka, pedas. Benda pedas, semuanya ah, kau pedas. So, macam tu lah. Satu pack tu pun memang kenyang. Boleh buat kuarang kenyang. Lagi kalau tambah macam-macam lauk pula kan, lagi lambat makan kenyang. So not bad. Pada lah okey, nice. Tak jadi teruk mana, tapi memang sedap lah juga, sedap, sedap. Sebab dia ada pedas-pedas tu kan. Memang rasa macam makan mie kari. Ha, tapi mie dia mie tarik. Sebab selalu sold out kan. So aku nak rasa lah sedap sangat ke. Jadi sampai sini sajalah video aku untuk kali ni. Apa-apa terima kasih pada yang sudah sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, tekan sekali docing tu. Supaya korang boleh dapat notification video-video terbaru daripada aku yang rajin sangat nak buat video ni. Okay, tu je. See you guys di next video. Bye-bye.